Kadus gempa, kadus banjir, kadus musibah. Kabe wali rawani itu supaya musibah gue hilang. Karena ketika rano gempa, misalnya rano banjir, ono wali itu mau gusti supaya tidak ada banjir, tidak ada musibah. Allah Allahu pinter dan anjir pangeran ya, risot dilawan. Kalau lu gak ada kitab kata, kalau lu gak ada kitab dokumen dia lagi pangeran para kekasih. Nah, wong kafir kan karwan gak level. Sampai kekasih, pinter-pinteran. Iya pangeran jen pinter-pinteran. Maksudnya kagum belum? Iya sederhana. Nabi Ibrahim mak Khalilul Rohman, pada Jadi Nabi Ibrahim zaman sukim ngertiin adiknya gelarin loh nabo. Khalilul Rohman, Khalilul nanti terjemahin kekasih pangeran. Iya, Khalilul konojeng wes intim, sangat dekat gigi. Sesuatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilah Rahman, saya diutus Allah yang khalil anda, yang kekasih anda supaya mencabut nyawa anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Harro'ayta khalilan yusi'u khalilah. Harro'ayta khalilan yumi'u khalilah. Nabi Ibrahim, cara saat ini merajang, cara bahasa hidup saya. Wairroh ta'isro'il, ona kekasih kok matenipacari, ona kekasih kok matenipacari, ona kekasih kok matenis yang dikasih. Karpeh kubih. Orang keliru, perintahmu keliru, mesti el keliru, kau yang keliru. Jaga Israel yang salah tangkap, maksudnya. <laughs> oh, Israel atau sekolah atau debat? Monjemen malaikat kafir atau nama boh? Sekolah? Nah sekolah malah repot. Entah kape, do saya dia mau Israel kau Sekolah? Gak diulus no yo. Akhirnya malaikat Israel balik, balik, balik nih langit. Balik semudi gusti kata Ibrahim hal roa khalilan kolilan yumi itu kolila hal roa khalilan yusiu kolila jere <laughs> jawa wong el kandani Ibrahim hal roa khalilan kolilan layu hipu ayal ko kandani Ibrahim kau tuh mau ono kekasih kasih orang kepen ketemu sintikasi wah <laughs> oh, meriang Ibrahim <laughs> iku Ya Khalil Ar-Rahman Ibrahim jarene Allah itu, oh tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikasih. Nah, Syuhud mati langsung mati wis. Dadi Allah itu dalam kitab-kitab dia lek kok iso kok pintere. Nah, iku hujjah sing kanggo wong kafir yo ana. Hujjah Allah ngadepi para nabine. Yo neng termasuk Nabi Musa kunate lunga mlaku-mlaku selendeng landhen sing dicokok musibah. Kayak ngaten dak critane, Walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa ono sinten, tapi rata-rata lama dari Nabi Musa. Ono banjir, ono banjir gitu terus sing soleh sing dolim kena kabeh, ono gempa ya kena kabeh. Angger ono musibah soleh toleh, sing kena kabeh saleh dholem kena kabeh. Apa bahasa Arabe Fusah? Saleh mek toleh, sing saleh wak toleh iku bleng, wong saleh mek toleh. Toleh, toleh nopo? Walhasil protes Nabi Musa. Spudi to nak azabmu pilah-pilah dong yang dolim kena yang soleh dak kena jadi proper seona asli germang-germang ini bari germang keselan selain deningwit wala sih selenden ini dicokot semut sitok kerangkang jarum ini mau amuk seumah diobong gabeh bareng diobong gabeh ibn nabi wisata kok ibn Ngeran. Ya Musa hala -hal, enam sing nyokot sito ya sing diobong sito Mok, terus jawabin lu jawab yo yo ngon, o, jadi dijokot sito, <laughs> Allah gada sunnah. Nah, ada musibah kena kabe lah, ngga sing soleh mati nih dianggap syahid, sing rasoleh dianggap sangit, dianggap doleh <laughs> <laughs> Malah ngerti kane pangeran, waktaku pangeran lah tusi banal lalina zulamu minkum khos, hmm. soalnya ngga ada fitnah, ngga coba sing soleh lah ngga ken? Nah. gitu contoh no, gampang, misalnya kadasi sewu kadasi gempa, kadasi banjir, kadasi musibah Kabeh wali rawani itu ngga supaya musibah itu hilang karena ketika rano gempa, misale, rano banjir, ono wali itu gusti, supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya naro musibah, sing maksiat, yo ya tenang, sing selingkuh yo ya tenang, sing dendutan purno, yo ya tenang. Artinya kalau ndak ada musibah, yo ya jadi tenangnya maksi, maksi ya. Tapi naro musibah terus, sing jumatan, yo ya beti perkara gempa, sing ngaji, yo beti, sing lagi itikaf, yo ya beti. Ya, tapi kan satu-satu sing -satu, maksiat, yo ya beti. Sing toat, dia udh bilang. Naco royal mutasaub gak masalah. Udh dinauang doa at dadek no apa sih? Terus balik Allah jahilawoh. Wadonu Allah maljami nawohilah. Ileh. Sing wang doleh mau meni waduah -wadu juga nyebut pangeran. Iki tambah doh ko pangeran. Merkomeni waduah -wadu juga nyebut ya. Wah, sing soleh tambah parek pangeran. Faham gak? Kamu lanau cuci di sini, wong solusine kutudo, wong kita gue raw ke sana, benghe ran. Samaan telom, misalnya lawno kurang udan. Wong solen bayang ngudan, wong wudu, macet iye banyak lawno bae nyur lawno gon wudu. Wong dolen kurang ajar, banyak nyutigo kolam renang. Jokato ancek ka, ora solat, bae nyutigo kolam renang. Iye gececen, ih gu yang bae karena malaikat mempertimbangkan itu oh, tak takai bae nyu, wah oh, jelas. Saya punya arah, arah banjir sengsoler, aku tu tenang. nak punya banjir, pakai segode, biar renang tenang. Justru dia, sesuai takon lah, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Sana kanai kok takon sikap Tuhan? Iya, semoga ya, ah, hisap aku sombong, tengah akhir, ada gerbang salah tu hisap, benar. Gak dihisap, gua sana kanai kok merovokasi. Gua rau, rau, rau, dan sesuai gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? <tuh> Repot, sesuai. <tuh> Fungsinya apa, Gusti hujan yang jatuh di laut? <tuh> Soalnya ilmuwan noliti, kolasi susi di penemuan. <tuh> Tapi biar-biar tetap makso, <tuh> tetap nabo. <nopo>? Makso, iya ngono. nabo. Enak, asal dijaring dunia, ibu amal soleh, ibu soalasi tentang akhirat melani aku mo iki limangka ayar nah zuha wal yaumal akhir aku wae al ya uang, iman masuk ben ono yaumul akhir nek nang dunya iku padha wong sing duha ana suka ya suka, sing ra tau duha Cina Cina suga dia neng suka ke? De, suke. wong bedino duha kebodhon ya akeh sing ra duha ra oke akeh kuwi ning dunya jelas disebut watil kal ayamu duha fa nas asal diceneng dunya iku udah udih sing saleh bek sing golem Udaundi la sobeneng akhirat lagi wong solei u tenan. ketika wong dolim koning rokok wong solei was pesta widadari macem-macem wong model wong solei wong solei wong solei meriang solei rawani, solei wong solei wong solei wong solei wong halal wong solei wong solei wong solei wong wong solei wong solei wong solei halal solei wong solei Tadi, orang sing yang gelap elek, wah, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, dari soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, soalnya, Ba Salman jar saiki iki kan kompeten syukuran, sebenarnya syukurane nang Gusti Allah syurga syukurane. jelas masa depan. saya kula nungani syukuran jarang syukuraneirus Salman Al Farisi. Sebab aku syukuran nang Gusti Allah tak udah. Warga Salman Al Farisi laku-laku diundang ya karima kaum bin hewang terhormat. Saha dene ini rene tak kandhani. In taqulul janna fa karim wa in taqulun nar fa laim. Oh, so aku lagi udang ya, Karim. nabi, aku sobena, aku nabi, aku uh, lagi aku nabi, aku sobena, aku nabi, aku sobena, aku nabi, aku sobena, aku nabi, aku sobena, aku nabi, aku sobena, aku nabi, aku sobena, aku nabi, aku sobena, aku nabi, aku sobena, aku nabi, aku sobena, aku aku sobena, aku nabi, aku aku nabi, aku sobena, aku nabi, aku sobena, akhirat nabi, aku sobena, aku nabi, aku sobena, Musuh arah akhirat jelas, musuh akhirat. Wadal nabi nggak ngerti kan si doelangwang, mangka naik minyil bila ibal jomil. Jadi kutu ini sampai nurau perlu ngrosong mlarat saiki, marat tenan ya sembun rokokiku. Yang rasong rosong suga suga tenan ya, tuh swargo. Nengintunya bujoso sih sitok kereng, kok ngrosong suga suga apa? Kamu mau ayo ya sih, tok belum naik lagi deh. Wah, ngan swargo, bujoso ribu.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 Mas Gusti ini surga kelas 5. Sak di dunia saja punya <tuk> Seribu Masa di akhirat turun. <tuk> wow Eleng-eleng <tuk> gawe ya, Salman Al Farisi, "Indakhalul jannah fa ana karim, wa indakhaltun nar fa ana nah, Maksudnya Masdhemane kulo jerene ning dunya kulo kecelok wong alim mulya lah teng dunya nggih biasa mawon. Munjing entah ini syukuranku kulo gitu. mengkono ngarepane <tuk> nggih. Suwanten ngoten ya yes, sendirinya syukuran saya gak dari, penting rasa utang utang gitu tapi syukuran saya dari misalnya resepsi nih rukin ya rapopo syukuran saya dari, yeah. tapi nak bujunya ayu rapopo kerenin, syukuran fen wong roh kafe istri siapa oh. <laughs> Faham itu Aku lina'nawanya no, Aku lupa senteng jenengan Dawi Allah Ini sing halal urib Ini artinya sing urib untuk ridhani Allah Ini ku sing uribi ambayinah Liah lika man halaka ambayinah di Wayahya man hayyan Apa? Ambayinah Jadi sing oleh urib untuk ridhani Allah Ini sing urib ngerti bukti ayat-ayat di pengira Di pining dunia gue digayai urib Ini benerah ayat-ayat di pengira Rasul kabih diutus ya Yat setua alihim Ayat tiga wahyu al dimurmul kita bano pual ikhmal saya kiri uang muribun ayat ayatnya pengiran ono udan terus pikiran doah Alhamdulillah panen arah no udan ora panen sajane nengake Islam tenan arah no udan itu bukti rahmat ya Allah arah no udan ya bukti kicjaya nih Allah pikiran pertama itu mesti dagangan misalnya insya bakul es kalau terus udan masya Allah mata Allah no jadi, Allah itu nomor 13 ngono wae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawah e. Wedi panas ya wedi sawah. Nah, tak cara wong sing ulama tenan iki paling gak ya meskipun rasa selalu mikir ana udan bukti rahmat-e ya Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. melanda jeneng Hikam nak ngandani, Mata, asyadaka geroh, wa mata asyadaka kohro. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia zat yang dijaya dan kamu lemah jika tidak bisa ngatur ke hada Allah. di semua ini Allah memperkenalkan zat-Nya. syukur utawa tawadhu. arah Tawad, <tuh> mestinya ini pas radikai kan gusti mancing kula menunggu so mancing gadahannya jenengan buatin jenan suka nih ghe jenengan mancing buatin gadahan kula mancing kula do'if gusti kula lemah itu sesuai awasakidewin Bang, ngonolai Jadi gue kok ditebel di butuh Ayu Berarti Awong itu ono <SILENCIO> Abi Ini nasi di butuh Ale Awong itu ono Dijaya sampai Wong Sampai Wong 2 selera Dipaksa makan yang tidak selera nya Loh, ini ngaji beli Wah, Abi Pokoknya gak habis Ngaji denger Di selera makan enak Orang kaya kan Di selera mobil mewah Dipaksa pak hotel Alhamdulillah